Baiklah sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kita Di kabar pertama sahabat ya kita lihat di sini ada momen spesial Papa B turun dari mobil dan langsung disambut oleh kobas Masya Allah luar biasa ya Papa B mudah-mudahan sukses Bismillah Lenslar Entertainment akan bangkit kembali Kita yakin itu Mudah-mudahan ya Papa B bersama kobas Usahanya semakin lancar, semakin sukses Amin, iya, Rabbal Alamin, Masya Allah Banyak orang-orang yang tentunya meliput kedatangannya Rizky Bilar Ini keren banget Komentar pun para sahabat, ya, banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Instagram dia, Selfie327 Mengatakan, Masya Allah, apapun yang dia lakukan Semoga selalu dilindungi Allah, Amin, Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Nur Aini Dutlatifah Mengatakan makin sukses Papa B. Begitu banyak ya doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu mencintai, mensupport dengan tulus kepada Lesti dan Rizky Pilar. Kemudian persahabat disimak juga ada postingan dari Sumargo Dini persahabat ya. di sini postingan berita Rizky Pilar. Ini mengenai Papa Bilar yang akan datang ke podcastnya Denny Sumargo. Namun di postingan ini banyak sekali beragam tanggapan persahabat ya kita lihat. Di sini ada komentar dari akun Instagram. Lestari Ayu 273 mengatakan jujur, malah gue berharap dia datang, berharap dia ngeluarin unak-uneknya biar plong. Setahu gue podcast dia netral. Ada juga tanggapan lain dari akun Septiani03, berharap enggak lagi datang ke podcast-podcast. Cuma menguntungkan yang punya acara dan yang ada makin banyak belian untuk leslarnya. Mereka kan selalu salah. Itu beberapa tanggapan, ada yang tentunya berharap datang ke podcastnya Denis Sumargo Dan ada juga berharap banget ya tidak datang ke podcast-podcast Kita doakan saja apapun yang dilakukan oleh Lesti Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan persahabat Idola kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan selanjutnya juga, persahabat, perhatikan ada informasi dari Langit Musik dan RCTI mengenai acara IMA 2022 yang akan tayang besok malam. Di sini, persahabat, ya, sudah diinformasikan untuk pengisi acara. Ternyata Bunda Lesi Kejora, tidak hadir di acara besok malam persahabat ya di sini kita mendapatkan informasi langsung dari RCTI dan langit musik sepertinya Bunda Lesti ini fokus dengan kepulihan persahabat ya kabarnya waktu beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi dari admin meruah FC bahwa Leslar terkena COVID -19. Kita doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan Kita lihat juga perselamatan di beberapa tanggapan komentar yang diberikan oleh Leslar Lovers yang dari akun Song out 54 mengatakan, ya gak ada Lesti, itu perselamatan Ada juga tanggapan lain dari akun Sinta2004 Berharap Lesti hadir, tapi gak apa-apa, Bismillah menang besok, Masya Allah Doakan saja mudah-mudahan Bunda L bisa memborong piala penghargaan walaupun tidak bisa hadir besok malam. Tetap semangat untuk warga Konoha. Kita yakin bahwa Lesti akan membawa pulang piala penghargaan IMA 2022. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan ig nya Bunda Lesti satu jam yang lalu memposting kalimat. Gak bisa ngomong apa-apa deh Mending kalian cek aja sendiri Instagramnya Luxury Pre-Love By Me Gak cek Auto nyesel Aku jamin Tuh persahabatnya Yuk langsung aja cek Instagram Luxury Preloved love By Me Karena kalau gak cek Pasti kalian nyesel banget itu dari Bunda Lesti ya informasinya. Doakan saja mudah-mudahan Bunda L, Papa b dan Abang Fatih selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita juga pastinya menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube di Fatih V yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.